dan terbaru seputar idola kesayangan kita Kabar pertama persahabat ya Kita lihat di sini ada sebuah unggah spesial momen nih Ketika di acara semalam IDA Indonesia dan World War 2021 Momen ketika Lesti dan Rizky pilar Membacakan nominasi persahabat ya sempat sempatnya Ini seorang Rizky Bilar Gombali dedek Lesti nih, Persahabat ya di atas panggung Masya Allah emang banget Idola kesayangan kita Kakak Bilar mengampaikan, siapa pemenang tentunya di hatinya Kakak Bilar, yaitu kamu, aduh, hebat banget ya, seorang Reski Bilar, selalu saja membuat kita semakin bahagia, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. momen tersebut pun direpost kembali oleh akun polisi Leslar. Bu Paul ini bukan sebuah kalimat caption, masih sempat sempatnya gombal kesat kusut wa katanya. Aduh, cute banget ya! Memang idola kesayangan kita, eh, gak banyak dibanjiri komentar. Respon dari para fans sejati Leslar, salah satunya dari akun Instagram Miss Diner. Satu, satu mengatakan dalam kolom komentar. Bilar itu selalu menegaskan di setiap acara apapun, kalau di hati dia, di dalam hidupnya cuma ada Lesti, tidak ada siapapun selain Lesti. Seolah menunjukkan ke semua orang, tidak akan ada yang masuk ke hatinya. Ini yang saya salut dengan Bilar, semoga selamanya. Amin. Masya Allah persahabat ya. Mudah-mudahan kakak Bilar selalu menjadi imam yang baik dan selalu tulus mencintai istri tercintanya. Amin. Ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat... Ada sebuah kabar yang membanggakan Dan sekaligus membahagiakan kita semua Di acara semalam Ida 2021 di Indosiar Alhamdulillah Idola kesayangan kita Ini memborong piala penghargaan Di ajam acara tersebut Yang pertama Alhamdulillah Dada Alasi Kejora Ini mendapatkan penghargaan Pemenang penyanyi dangdut solo Wanita terpopuler Yes, Alhamdulillah persahabat ya Idola kita Mendapatkan piala penghargaan dalam Kategori pemenang penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Dan yang kedua persahabat ya Idola kita juga Alhamdulillah mendapatkan Tentunya piala penghargaan dalam lagu kelepas dengan ikhlas Wow sutradaranya sih uh, ada Olive Patterson persahabat ya Masya Allah ini lagu tentunya musik video terpopuler persahabat ya Alhamdulillah Musik video dan Dutra Dengan lagu Kulafas dengan Ikhlas Diri Lesti memenangkan Penghargaan Dan ada juga berikutnya Persahabat ya, ini Alhamdulillah Kakak reski Bilar juga mendapatkan Piala Penghargaan Dalam pemenang sosial media Darling Tuh, Alhamdulillah persahabat ya. Berkat dukungan, support Yang selalu kompak dari fans sejati Dan berikutnya juga Ada lagu Bawa Aku ke Penghulu Pencipta Adibal Sahrul penyanyi Lesti D.A. pemenang lagu dangdut terpopuler Alhamdulillah lagu dangdut terpopuler itu ada lagu dengan judul bawa aku ke penghulu Masya Allah tentunya mudah-mudahan Sanja selalu bahagia sukses berkah barokah dan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Lesti dan Rizky Bilar kita patut bersyukur, persahabat yang jangan sombong. Kita harus rendah hati, walaupun memborong banyak piala, tetap kita optimis dengan satu tujuan selalu mendukung. Tidak henti-hentinya karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar. Kegembar berikutnya juga persahabat ya ini ada momen spesial ketika Lesti kejuara mendapatkan piala penghargaan di kategori penyanyi dangdut salah wanita terpopuler persahabat yang didaklasi menyampaikan sepatah dua kata-kata persahabat yang masya Allah terharu banget mendengarnya sebelum-sebelumnya didaklasi kejoram persahabat yang memberikan piala penghargaan tersebut itu untuk sang ayah tercinta dan sekarang sudah ada suami Dialog tersebut juga itu akan diberikan untuk suami tercintanya Dan terkhusus baby L yang masih dalam kandungan dedek Lesti Masya Allah terharu banget para sahabat ya, apalagi fans sejati dari Lesler Lesti Be lovers Itu tentunya selalu disebut oleh dedek Lesti Masya Allah suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua persahabat masya Allah idola kita selalu saja Menyebutkan fans-fans yang selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar Nomor tersebut pun ini teripos oleh Akun Lesti Bilar Ada kalimat kemsen juga yang dituliskan Mimin terharu ya lihatnya Sekali lagi selamat untuk Bunda BBL Dede Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar Juga selamat ya Wow bininya jadi pemenang dan desolat wanita terpopuler di ajang Indonesian Dangdut World 2021. Mudah-mudahan karya-karya Leslar selalu abadi dan melekat di hati kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Ke Kabar berikutnya persahabat, ini ada momen spesial juga nih untuk kita semua, persahabat. Di sini alhamdulillah juga ada titik pembacaan pemenang bahwa aku ke penghulu dengan lagu dari. Adi bal punya inal di DLSI keciwara sahabat ya Pemenang sebagai lagu dangdut terpopuler DLSI sangat sumringah dan bahagia banget ya Ketika lagu bawa aku ke penghulu Ini sebagai lagu dangdut terpopuler di Indonesian Dangdut World 2021 Alhamdulillah borong piala lah persahabat ya Masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bila ke momen selanjutnya juga persahabatnya ini ada momen detik-detik pembacaan pemenang dalam kategori sosial media darling wow jadi ke kejiora ini juga bahagia banget ketika mendengar Rizky Bilar suami tercintanya memenangkan di kategori tersebut persahabat ya cute banget dan sangat romantis kakak Bilar langsung saja Tentunya menggandeng tangan istri tercintanya. Perhatikan persahabat yang Masya Allah langsung aja dibawa ke atas panggul. Alhamdulillah persahabatnya mudah-mudahan selalu berkarya, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan postingan tersebut ini diunggah kembali oleh akun Bang Ariel. Persahabatnya Ariel Lobster ini mengunggah sebuah kalimat yang juga yang dituliskan. Alhamdulillah rezeki yang luar biasa Tetap semangat, berkarya Anak-anak baik, amin Masya Allah banget ya, hingga banyak dimanjur di komentar juga di postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Blue underscore 1ot Mengatakan, syukur Alhamdulillah Ya Allah, Selama juga buat dede Menang 3 ya berarti Saya harus puasa satu hari Najar saya kalau dede menang Semua ya, semoga semakin sukses Dedeku sayang Masya Allah Fans sejati aja persahabatnya sampai bernazar Bila mana Leslar memborong piala penghargaan Masya Allah bangga persahabatnya dukungan yang selalu banyak dari orang-orang baik Yang tak tintinya mendoakan mensupport Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya juga persahabatnya perhatikan Dedek Lesti juga ini mendapatkan piala penghargaan dengan lagu kelepas dengan ikhlas Pemenang musik video dan lu terpopuler ini tentunya Ketika dedak Lesti memegang piala penghargaan dengan suami tercintanya, Masya Allah, momen luar biasa, momen yang sangat membanggakan, dan full of vitamin bahagia yang kita dapatkan di acara Ida 2021 semalam di Indosiar mampu mengobati rasa rindu kita semua. Masya Allah, banyak persahabatan ya. Dan berikutnya, ini ada heboh banget ya. Ini momen yang sangat luar biasa, terciduk nih, Kakak Pilar joget bareng Lesti Kejora. Dan tentunya lagi joget aja masih sempat elus-elus perut bundanya Aduh <gifat> Emang cute banget persahabatnya Masya Allah el lagi dielus-elus sama Papa Bilar sambil joget Ini luar biasa banget ya Dan kita harus bersyukur Alhamdulillah Lesti dan Bilar selalu memberikan kebanggaan untuk kita semua Dan ke kabar berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada sebuah postingan yang diunggah oleh akun emak-emak Jasrek Real yang mengunggah sebuah postingan komentar dari fans Warsa Ya, kita lihat di sini komentar fans Westland: "Kalau acara yang beginian gak tanggung-tanggung, dukungnya dari yang gratis sampai yang berbayar juga." Mereka jabanin the best. Wow! <gülüyor> Jangan untuk vote di waktu nikahan aja, fansnya rela ngeluarin uang untuk sewa layar lebar, semangat masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga komentar lain dari akun David, Leslar ini bukan level fan base lagi, bikin partai pun sudah bisa, canda ya Leslar. Ini gibahan dari fans-fans lain untuk Leslar, persahabat ya, gimana nih, pasti bangga banget ya. Mudah-mudahan saja kekompakan kita semakin solid, semakin... Tentunya luar biasa dalam selalu mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Ada kalimat kalian juga yang dituliskan oleh akun Magelssreklal -Mag Slaarunreal. Di sini kita lihat persahabatnya menuliskan sebuah kalimat. Banggalah ya jadi keluarga besar fan fanbase Leslar lovers. Memang terkenal barbar, tapi barbar dalam kebaikan dan mendukung idola tuh persahabatnya. digaris bawahi. Barbar itu mendukung karya-karya terbaik dan selalu barbar dalam kebaikan persahabatnya. Dan selanjutnya juga dukungan dari orang-orang terdekat Untuk Lesla, apa sahabat ya? Kita lihat, salah satunya ada Vindi Vindi bintang Pantura, apa sahabat ya? Juara satu bintang Pantura nih Tentunya foto bareng dengan dedek Allah Kejora Dan ada sebuah ucapan doa dari Vindi Saya selalu teteh Lesti Kejora Lancar sampai persalinan baby Elnya Amin Masalah banget ya Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan Doakan mudah-mudahan persalinan tidak Lesti nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Dan berikutnya juga dukungan dari Faizalida Wah, wow, Masyarakat banget persahabat ya Kayaknya nih, tentunya Faisal memang sudah gak sabar banget foto bareng dengan dedek Lesti Ini cute banget persahabat ya Wah, wow. Lesti kejora kata Faisal Ini luar biasa banget Selubaga banyak sekali dukungan dari orang-orang terdekat dari orang-orang baik persahabatnya Masya Allah semakin bahagia Semakin bangga sekali mengidolakan Lesti Dan Rizky Bilar Berikutnya perhatikan juga Persahabat ya Ada ucapan yang sangat luar biasa Dari Ibu Harshiwi Ahmad Untuk Lesti Bilar dan Adibal Sahrul Perhatikan persahabatnya pertama Ibu Harshiwi mengucapkan Sebuah kalimat selamat Untuk Dedek Lesti Ciora Congratulations Lesti Wow Selamat anakku Lesti sebagai pemenang kategori penyanyi dan dut solo wanita terpopuler. Masya Allah banyak persahabat dan yang kedua juga, Ibu harus musuhkan sebuah kalimat ucapan selamat. Congratulations kakak Bilar. Selamat kakak Bilar sebagai pemenang kategori sosial media darling IDAH 2021. Dan kita lihat juga Ibu harus musuhkan sebuah kalimat ucapan selamat. Congratulations Cikgu Adibal Selamat di Adibal Atas lagu bawa aku ke pegu Menjadi pemenang kategori lagu dangdut terpopuler Wow, luar biasa banget ya Ibu dari Leslar ini mengucapkan selamatnya Untuk anak-anak tercintanya yang selalu berprestasi Membanggakan banget di ya Masya Allah, kita patut bersyukur Alhamdulillah, sekali lagi dan tintinya kita mengucapkan rasa syukur Lesti dan Rizky Bilar akhirnya bisa memborong Piala penghargaan dan kegabat berikutnya juga, ini info penting Untuk kita semua, jangan lupa lima hari lagi, ajang acara Indonesian Music World 2021 atau disingkatnya IMA ini akan hadir di RCTI dalam malam puncak Indonesian Music World 2021 by Langit Musik hari Senin 6 Desember 2021 live jam 18.00 WIB di studio RCTI persahabat ya, yuk kita doakan juga untuk Dede Elasti mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan juga dan ini kado di akhir tahun untuk lass lah, masyaallah baiknya persahabat ya. Amin 5 malam puncak Indonesian Music 2021 by langit musik disiarkan langsung tanggal 6 Desember pukul 18.00 WIB. Penasaran gak sih perhitungan poin pemenang nominasi udah sampai mana? siapa ya? Kata langit musik langsung yang mengabarkan persahabat ya Bismillah. Mudah-mudahan lesti kejora amin. Dan berikutnya, di sini ada momen spesial juga yang kita dapatkan. Ini luar biasa, banget sahabat Ya, ini sesi foto dari Lesti ini ketika mendapatkan piala. Wow, selamat Dede! Menggunakan kategori penyanyi dangdut, wanita, terpaku, Ini cute banget, sangat gemes ya. Alhamdulillah, idola kesengan kita, Borong Piala, dan kita tentunya harus tetap optimis, tetap kompak, dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Pilar.